Yang tampaknya mampu membekukan waktu itu sendiri. Diam sejenak karena suara Lindung yang marah dan serak. Setelah itu, Flame Master dan sisanya memandang Lindung dengan emosi yang rumit di mata mereka. Lindung perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia menatap sosok cantik di depannya. Sementara itu, ketika yang terakhir melihat bahwa matanya dipenuhi amarah, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Ketika Raja Kursi Surga melihat situasi yang rumit ini, dia tersenyum tipis. Lalu, dia melirik lindung sebelum berkata, Apakah kamu ingin tahu mengapa? Aku bisa memberitahu kamu jawabannya. Petik 2, The Heaven Seat King dengan lembut melangkah maju. Segera, wajahnya yang hangat dan ramah tampak sangat dingin dan berbahaya. Sementara itu, aura iblis yang menakutkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Muncul dari dalam tubuhnya. Bahkan, aura iblisnya begitu menakutkan sehingga mereka bahkan bisa memblokir aura dingin yang mengejutkan dari Ying Huan Huan. Sepertinya seluruh dunia bergetar di bawah aura iblisnya. Ini adalah kekuatan yang benar-benar dapat memusnahkan dunia. Ketika Master Api dan yang lainnya mendeteksi betapa mengerikan aura iblisnya, ekspresi mereka mulai berubah serius. Sepertinya Raja Kursi Surga memang membuat pemulihan lengkap. Itu karena jika dia tidak melakukannya, kalian semua akan mati. Raja kursi surga memberikan senyum kejam. Saat ini, dengan dukungan aura iblisnya yang lebat, ia tampak seperti iblis itu sendiri. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Biarkan aku mencoba. Furi melonjak dalam hati Lindong, sebelum suara berdengung segera dipancarkan dari istana ilahi di antara alisnya. Kemudian, dia menatap Heaven Seat King. Sebelum tubuhnya bergerak dan dia bergegas maju Namun, tangan dingin yang dingin meraih bahunya tepat saat dia akan melakukannya Saat ini, kamu tidak cocok untuknya Suara dingin yang jelas namun sangat dingin terdengar di samping telinga Lindong Ekspresi Lindong tenggelam Dia menyentak bahunya sebelum mendorong tangan dingin yang dingin itu Setelah itu, cahaya perak bercahaya di tubuhnya Sebelum dia muncul tepat di atas Raja Kursi Surga dalam sekejap. Kemudian, cahaya ungu emas yang gemilang meletus sebelum seratus ribu tato naga ungu emas meraung berbarengan. Bang, Lindong melemparkan pukulan ke depan. Segera, seratus ribu tato cahaya naga ungu emas segera berubah menjadi naga ungu emas besar, yang berukuran ratusan ribu kaki. Setelah itu, ia meraung ke langit. Sebelum merobek ruang kosong dan dibebankan eksplosif ke Raja Kursi Surga. Kamu memang cukup terampil, namun, ini tidak cukup. Ketika Raja Kursi Surga melihat serangan Lindong, dia tersenyum tipis. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan yang adil sebelum mengayunkannya ke bawah. Segera, dua cahaya hitam yang sangat dalam menyala, sebelum naga ungu emas besar itu langsung diiris terpisah. Swash! Setelah Raja Kursi Surga mengiris naga besar berwarna ungu emas, sebuah ekspresi ganas melintas di matanya. Setelah semua, dia menyadari betapa luar biasanya Lindung dan tahu bahwa lawan seperti itu merupakan ancaman besar bagi penjara iblisnya. Karenanya, dia ingin membunuhnya sesegera mungkin. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Raja Kursi Surga maju selangkah sebelum dia muncul tepat di depan Lindong. Setelah itu, ia meluruskan dua jari. Sementara itu, kedua jarinya sebenarnya ditutupi dengan kristal iblis hitam. Transformasi ini terjadi setelah aura iblisnya telah diaglomerasi sampai mereka mencapai batasnya. Bahkan hanya dengan satu jari, dia bisa menembus dunia ketika Lindong melihat serangan Raja Kursi Surga. Murid-muridnya mengeras. Setelah itu, tiga sinar cahaya yang berbeda meletus dari dalam tubuhnya. Setelah itu. Seluruh lengannya dilikuidasi. Sementara itu, di dalam lengannya, kekuatan tiga simbol leluhur menyapu ke depan. Bang, jari-jari Heaven Seat King menusukkan telapak cair Lindong. Segera, suara teredam muncul sebelum ruang di sekitar Lindong runtuh. Setelah itu, tubuh Lindung bergetar sebelum dia mengambil puluhan langkah ke belakang sementara darah bergejolak di dalam tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah meningkat pada tingkat yang menakutkan. Masih ada jarak antara dia dan ahli top dari zaman kuno seperti Heaven Sit King. Ketika Raja Kursi Surga melihat bahwa serangan jarinya hanya mampu mendorong lindung kembali tanpa menyebabkan cedera parah, dia merasa agak tidak senang. Segera, tubuhnya melesat ke depan dalam bayangan seperti mode. Kemudian, dia muncul di depan lindung lagi saat dia bersiap untuk melanjutkan serangannya. Namun, tepat ketika Raja Kursi Surga hendak menyerang, Sosok biru sedingin es muncul di depan Lindong. Setelah itu, dia dengan marah menusuk dengan jari seperti giok halus sebelum dia berhadapan langsung dengan Raja Kursi Surga. Retak, aura iblis dan aura dingin menyapu ke depan, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar terus-menerus. Kedua belah pihak bentrok. Setelah itu, kedua tubuh mereka bergetar sebelum mereka berdua mundur oleh beberapa langkah. Setelah itu... Raja kursi surga tersenyum tipis sebelum berkata, Tuan S, mengapa kamu begitu marah? Aku membantu kamu untuk memberinya pelajaran setelah aku melihat bahwa dia tidak mengerti mengapa kamu harus berkorban demi orang lain. Petik 2 Kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Kilatan menakutkan berkilauan di dalam mata Ying Huan Huan yang sangat jernih saat dia menatap Heaven Seed King. Sementara itu, Keinginan membunuh yang kaya dan padat muncul dari dalam bagian terdalam matanya. Haha, <tuh> <tuh> kamu benar-benar kehilangan kesabaran. Pemandangan yang langka, Raja Kursi Surga menggoda. Namun, matanya tidak tersenyum sama sekali. Sebaliknya, hanya ada kekejaman murni di matanya. Jangan bertindak sembarangan. Aku akan memberi kamu penjelasan yang tepat setelah ini selesai. Ying Huan-Huan menoleh. Rambut panjang kristalnya menari lembut dengan angin. Dia melihat sosok kurus di belakangnya sebelum dia berkata dengan lembut. Lindong menatap dengan penuh perhatian pada sosok yang memikat ini. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum berkata dengan lelah, "Baiklah kalau begitu. Lakukan apa yang kamu inginkan." Setelah dia berbicara, Lindong mundur. Ketika dia mendengar ini, Ying Huan Huan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, meskipun emosinya sudah membeku. Dia masih merasa sedikit kesal ketika mendengar kata-katanya Uff, namun, ini memang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan ini Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya Setelah itu, dia menggunakan matanya yang cantik sebening kristal sebelum dia menatap Heaven Seat King dengan senyum Setelah berjuang selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya dia merasakan keinginan membunuh yang begitu kaya terhadap orang ini sehingga hampir menyebabkan dia kehilangan kendali. Penyebaran dingin yang menakutkan, Ying Huan-Huan mengepalkan gioknya seperti tangan dengan lembut sebelum tombak es perlahan-lahan diperpanjang. Setelah itu, keinginan membunuh melonjak di dalam matanya yang cantik, sebelum dia akhirnya kehilangan kendali ketika sosok halusnya bergegas maju. Es dan salju menyapu langit sebelum bayangan tombaknya yang dingin dan tajam, yang bahkan bisa membekukan ruang dan waktu itu sendiri, langsung menuju raja kursi surga. Haha, apakah kamu kehilangan itu? The Heaven Seed King tertawa terbahak-bahak ke arah langit ketika dia melihat ini. Aura iblis melonjak sebelum dia bergegas ke depan secara instan. Setelah itu, riak yang sangat menakutkan menyapu langit. Ayo berjuang! Kilatan dingin melintas di mata Live Deat Master setelah dia melihat bahwa mereka berdua mulai berkelahi. Selanjutnya, tubuhnya bergerak sebelum dia bergegas menuju Raja Kursi Kedua. Serahkan orang ini padaku. Serahkan pria besar itu padaku. Sang Chaos Master menatap Raja Iblis-Iblis Kosmis. Setelah itu, cahaya ungu emas melonjak di seluruh tubuhnya. Sebelum tubuhnya membengkak dengan cepat dan dia dengan cepat berubah menjadi raksasa setinggi seratus ribu kaki. Kakinya menginjak tanah sebelum dia menyerbu menuju Raja Iblis-Iblis kosmik dengan gaya gemuruh. Karena kalian semua sudah mulai memilih lawanmu, izinkan aku melakukan hal yang sama. Penjara Iblis. Raja kursi ketiga, tersenyum tipis. Lalu, dia berbalik untuk melihat lindung sebelum dia berkata, Sepertinya kamu cukup pushofer. Bagaimana kalau aku mengajakmu keluar dulu? Petik dua tanpa emosi di wajahnya. Lindong berjalan di udara. Tiba-tiba, cahaya ilahi besar seratus kaki meletus dari antara alisnya. Samar-samar, istana ilahi tampaknya telah muncul. Tingkat master istana ilahi, murid-murid Raja Kursi ketiga mengeras setelah dia melihat istana ilahi itu. Baru saat itu dia mengerti mengapa Lindong memenuhi syarat untuk berdiri bersama master kuno. Serahkan dia padaku, dengan ekspresi menakutkan di matanya. Lindung menatap Raja Kursi Ketiga, sebelum dia menjatuhkan pesan ke kelompok Master Api. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi, cahaya ilahi yang gemilang meletus dari antara alisnya sebelum ia berlari langsung menuju Raja Kursi Ketiga. Grup Flame Master mengangguk setelah melihat ini. Saat ini, kekuatan Lindung setara dengan mereka, karena itu. Berkat istana ilahinya adalah mungkin baginya untuk melawan Raja Kursi Ketiga. Wajah Raja Kursi Ketiga masih dipenuhi dengan senyum. Dia membalik tangannya sebelum cahaya iblis keluar dari mata iblis di telapak tangannya. Mencegat cahaya ilahi yang telah ditembakkan dari istana ilahi di antara alis Lindong. Lindong bergerak dan muncul di depan Raja Kursi Ketiga. Master Api dan yang lainnya juga memulai serangan mereka. Ketika mereka mencegat anggota Eselon atas yang tersisa dari penjara iblis. Saat ini, langit dan tanah dibagi menjadi beberapa medan pertempuran. Sementara itu, fluktuasi energi yang mengerikan dari mereka mempengaruhi seluruh wilayah Suan Barat. Bahkan, bahkan warga dari tiga wilayah Suan lainnya bisa merasakannya juga. Segera setelah itu, tak terhitung pasangan mata penuh kecemasan memandang ke arah lokasi yang sangat jauh ini. Kamu memang sangat mengesankan. Hanya satu tahun sejak kita terakhir bertemu. Namun kamu benar-benar telah membentuk istana ilahi. Raja kursi ketiga memandang Lindong, yang berdiri di depannya, sebelum dia berkata dengan senyum tipis. Lindong meliriknya dengan acuh tak acuh. Saat ini, dia tidak lagi berminat untuk percakapan yang tidak perlu. Segera, tubuhnya bergetar di depan kedua tangannya dengan cepat dicairkan. Setelah itu. Kekuatan dari tiga simbol leluhur besar meletus Setelah ia maju ke tingkat master istana ilahi Kendali Lindong atas simbol leluhur jelas telah mencapai tingkat dewa Swash, Lindong pindah Dia tampaknya berteleportasi saat dia muncul di atas kepala raja kursi ketiga secara instan Sementara itu, telapak tangan simbol leluhurnya Yang berisi yuan power yang luas dan perkasa dengan kejam menabrak kepala yang terakhir bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Bang, meskipun kekuatan Lindong telah melambung, Raja Kursi ketiga juga tidak mudah. Segera, tubuhnya bergetar sebelum aura iblis kental berkumpul di tubuhnya. Kemudian, mereka berubah menjadi armor iblis kaisar hitam yang tampak ganas. Akhirnya, dia melemparkan pukulan dan bentrok langsung dengan Lindong. Sebuah telapak tangan dan tinju menghantam dengan marah. Segera, ruang di sekitarnya mulai runtuh satu inci pada suatu waktu. Tanda-tanda yang hancur jelas mengejutkan dan mengejutkan, dan mereka tampak seperti kaca pecah. Setelah melemparkan pukulan, Raja Kursi ketiga tidak menunjukkan belas kasihan. Banyak duri tajam hitam gelap dengan cepat muncul pada iblis kaisar armor yang tampak ganas, sebelum ia membalikkan tubuhnya dan menyapu lindung seperti badai. Faktanya. Serangan ini sangat tajam sehingga bahkan memotong ruang kosong itu sendiri. Meskipun demikian, Lindung tidak mundur setelah melihat ini. Sebaliknya, cahaya dari tiga simbol leluhurnya melintas liar di tubuhnya. Setelah itu, seluruh tubuhnya secara bertahap dilikuidasi. Dalam sekejap, kekuatan simbol leluhur yang dicairkan tiba-tiba membeku. Kemudian, mereka benar-benar berubah menjadi baju besi berwarna hitam kilat dan perak di tubuhnya. Bang, armor perang yang dibentuk oleh tiga simbol leluhurnya yang besar menyelimuti tubuh lindong. Setelah itu, dia melemparkan kedua tangannya ke depan. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, petir dan cahaya perak terbentuk di bawah kepalan tangannya. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak badai hitam yang sangat tajam itu. Dentang, dentang, dentang. Keduanya bentrok secara langsung sebelum percikan terbang. Bahkan Gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan dunia bergetar. Mereka berdua seperti orang gila yang gila karena mereka bentrok bersama dengan marah dan melemparkan pukulan terus-menerus. Bahkan, keduanya mempertaruhkan nyawa mereka di setiap serangan. Kekuatan dalam setiap pukulan bisa membunuh ahli tahap reinkarnasi elit. Namun, mereka juga mengandalkan armor kuat mereka untuk menahan serangan dengan paksa. Sementara Lindung dan Raja Kursi ketiga bertempur dengan gagah. Pertarungan di beberapa medan pertempuran lainnya di langit dengan cepat memanas. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah berjuang selama bertahun-tahun dan mereka sangat menyadari teknik masing-masing. Karena itu, mereka benar-benar tanpa ampun dalam pertarungan habis-habisan ini. Ruang kosong retak sementara langit hancur. Pertarungan ini sepertinya mampu menghancurkan seluruh dunia. Pertarungan ini sangat menakutkan dan menyedihkan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1294, Pertarungan Intens dengan Raja Kursi Ketiga. Demoniki mengamuk dan Yuan Power melonjak di atas tanah. Perkelahian yang mengerikan terjadi di sini. Pertempuran yang menakjubkan ini adalah yang pertama dari jenisnya selama ribuan tahun. Singkatnya, tempat itu dibagi menjadi dua medan perang raksasa, yaitu tanah dan langit. Domain-domain ini adalah tempat pasukan aliansi melawan tentara penjara iblis dan pertempuran antara Eselon atas dari kedua belah pihak terjadi. Ketinggian yang lebih tinggi lebih atau kurang di mana Lindong dan Masters Kuno bertarung dengan anggota penjara iblis peringkat tertinggi. Kedua belah pihak telah bertarung sejak zaman kuno, dan mereka jelas memahami kekuatan masing-masing. Pertempuran seperti itu sangat intens, dan kedua belah pihak tanpa ampun dalam serangan mereka. Bumbung, Lindung saat ini terlibat dalam pertempuran dengan Raja Kursi Ketiga. Dia tidak lebih lemah dari yang terakhir karena dia telah maju ke tingkat Istana Ilahi. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Raja Kursi Ketiga untuk dengan mudah mengalahkan Lindung seperti setahun yang lalu. Swash, keduanya telah berubah menjadi seberkas cahaya yang berkelok-kelok di langit. Sementara awan terus melaju melewati mereka berdua pada ketinggian yang sangat tinggi. Mungkin bagi mereka untuk melihat dua toren saling berhadapan ketika mereka menundukkan kepala. Keinginan mengerikan dan aroma darah melesat ke arah awan. Tubuh lindung dibungkus dengan baju besi simbol ancestral. Dia mirip dengan terminator berbentuk manusia. Dan sama sekali tidak takut dengan armor iblis kaisar kursi ketiga. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Petir dan cahaya perak akan terbentuk setiap kali dia melemparkan pukulan. Kekuatan dari tiga simbol leluhur besar telah sepenuhnya bergabung bersama pada saat ini. Keliaran dan kekerasan ini menyebabkan bahkan Raja Kursi ketiga tidak punya pilihan selain menjadi serius. Ledakan, mata keduanya dipenuhi dengan kebiadaban. Masing-masing melemparkan pukulan ke depan, dan dua pukulan yang berisi semua kekuatan mereka bentrok. Ruang hancur dan mereka berdua terlempar beberapa puluh ribu kaki ke belakang, dengan injakan di udara. Mereka sekali lagi bergegas maju. Hampir seratus ribu tato naga ungu emas dengan cepat melonjak. Lindong sekarang bahkan lebih kuat daripada King Zi ketika melepaskan keterampilan materialisasi naga langit hijau. Meskipun demikian, masih sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan yang jelas. Raja kursi ketiga jelas bukan musuh biasa. Lautan iblis kental memancar dan sepenuhnya menerima semua serangan liar dan kekerasan Lindong. cah, -cah. Lindong bergegas maju saat dia mengepalkan tangannya. Kekuatan tiga simbol ancestral menyapu dan berubah menjadi tongkat kekuasaan yang bersinar dengan tiga warna berbeda. Petir melintas di ujung, sementara cahaya perak terpancar dari pusat tubuhnya. Ujungnya benar-benar hitam pekat, muncul seperti lubang hitam yang berputar. Swash-swash. Lengan lindung bergetar dan tongkat simbol ancestral berubah menjadi banyak bayangan tongkat yang menutupi langit ketika mereka mendekati Raja Kursi Ketiga. Pintu Iblis Hitam Sebuah kilatan sengit melintas di mata Raja Kursi Ketiga saat telapak iblis menghantam keras ke ruang kosong di depannya. Demonik kental menyapu dan berubah menjadi pintu kegelapan setinggi sepuluh ribu kaki yang berisi penggambaran iblis yang sangat menyeramkan. Bang Bang Bang Bayangan tongkat yang berisi kekuatan tiga simbol Ancestral diserang dengan kejam. Segera setelah itu, banyak retakan muncul di Black Devil Door. Lindong dengan cepat bergabung dengan tongkat simbol Ancestral saat mereka bergegas ke depan dan menembus pintu raksasa. Swash. Mulutnya saat darah di tubuhnya bergejolak. Raja kursi ketiga memang layak menjadi eksistensi tingkat puncak dalam penjara iblis. Kekuatan bertarungnya adalah yang terkuat di antara lawan yang telah diperjuangkan Lindong selama bertahun-tahun. Pertarungan ini pasti akan sulit. Setelah memaksa Lindong kembali, Raja Kursi ketiga melirik iblis kaisar armor yang rusak yang ditutupi oleh retakan, dan keganasan di matanya meningkat. Dia menjilat bibirnya dan menatap Lindong dengan cara yang menyeramkan. Tidak terduga bahwa orang yang tampaknya paling lemah ini sebenarnya akan sangat sulit untuk ditangani. Meskipun tujuan utama hari ini bukan untuk bertarung dengan kalian semua, aku benar-benar tidak senang setelah dipukuli oleh kamu dengan cara seperti itu, Raja Kursi Ketiga menyeringai berkata kepada Lindong. Lindong menyipitkan matanya, tidak untuk bertarung. Raja Kursi Ketiga tersenyum samar. Dia menunduk dan melirik pertarungan yang tampaknya tak ada habisnya di bawah ini. Dia bisa merasakan aura berdarah dan brutal yang cepat terakumulasi. Aku telah mendengar tentang kamu sejak lama dari tiga sampah Yuan Gate. Awalnya, aku percaya bahwa kamu hanya semut yang tidak penting. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan didorong oleh semut seperti kamu ke keadaan seperti itu. Petik 2. Raja Kursi ketiga perlahan mengangkat tangan kanannya. Mata jahat di telapak tangannya berkedip saat menatap Lindong. Pemandangan yang membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Namun... Ku pikir aku akan merasa jauh lebih baik jika aku menghabisimu sebelum itu. Haha. <tuh> Setelah semua, aku tidak harus meninggalkan penyesalan. Apakah kamu tidak setuju? Petik 2. Lindong menyaksikan raja kursi ketiga yang tiba-tiba mulai menyemburkan omong kosong. Perasaan gelisah samar melintas di hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Mata ini disebut mata iblis penjara. Itu diberikan kepada aku oleh kaisar. Saat itu, Aku menggunakannya untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap simbol Ancestor. Aku percaya bahwa kamu harus puas jika kamu mati di tangannya. Kan, Raja Kursi ketiga dengan lembut meletakkan tangannya, senyum di bibirnya sangat bengkok. Mata Lindong menatapnya dengan sikap acuh tak acuh, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda balasan. Membosankan, bibir Kursi Raja ketiga tanpa sadar berkedut setelah melihat ekspresi Lindong yang tidak berubah. Segera setelah itu, Demoniki yang menakutkan keluar dari dalam tubuhnya. Demoniki sangat tebal, dan bahkan mungkin untuk melihat kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini adalah transformasi yang hanya akan muncul ketika Demoniki diaglomerasi ke tingkat yang menakutkan. Bas-bas, oriental -bas, Demoniki mengalir ke lengan Raja Kursi ketiga, menyebabkannya menjadi hitam seperti tinta. Sementara mata iblis di telapak tangannya mengeluarkan suara mendengung yang memekakkan telinga dan tajam. Riak jahat langsung tumbuh berkali-kali lebih kuat. Raja kursi ketiga dengan sinis tersenyum pada Lindong. Setelah itu, yang terakhir melihat lengannya layu dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam beberapa napas pendek, sepertinya darah di dalamnya benar-benar lenyap. Hanya ada bola mata jahat yang tersisa yang semakin ganas dan menakutkan. Bang! Lengan Raja Kursi ketiga tiba-tiba meledak pada saat ini saat bola mata terlepas dari telapak tangannya. Demoniki melonjak saat mata dengan cepat membengkak. Dalam rentang beberapa napas pendek, ukurannya sudah 10 ribu kaki. Bola mata jahat melayang tinggi di udara sementara iblis jahat iblis membentangkan. Sementara itu, fluktuasi yang menakutkan menyebar secara diam-diam. Lindung menatap mata jahat raksasa yang mengancam itu. Dan ekspresi di matanya berubah jauh lebih serius ketika dia merasakan fluktuasi yang menakutkan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan mengepalkan tangannya, formasi cahaya kuno terbang keluar. Formasi itu melebar dan menjadi puluhan ribu kaki. Formasi kuno berotasi perlahan ketika kekuatan murni dan kuno berdesir keluar. Itu adalah formasi alam semesta kuno yang sebenarnya. Formasi alam semesta kuno ya. Raja kursi ketiga sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia menatap Lindong dan bola mata jahat raksasa perlahan tertutup. Gemuruh, formasi alam semesta kuno mulai berputar, dan tirai cahaya yang unik mengalir turun. Demoniki yang memenuhi langit menunjukkan tanda-tanda dipaksa kembali, hanya mata jahat itu yang tidak tergerak. Namun, Lindong samar-samar bisa merasakan semacam penghancuran seperti kekuatan yang dengan cepat berkumpul. Kekuatan semacam itu membuat seseorang gelisah. Ku, Lindung menarik napas dalam-dalam. Kilatan dingin melintas di matanya saat tangannya membentuk segel. Perkasa Yuan Power tersapu. Tangan semesta, di langit. Formasi alam semesta kuno mulai bergetar hebat. Cahaya aneh menyebar darinya dan berubah menjadi tangan raksasa dengan ukuran puluhan ribu kaki. Tangan raksasa itu ditutupi oleh tanda cahaya kuno. Tangan itu meraih ke depan. Merobek-robek ruang saat itu dengan kejam menghantam bola mata. Haha, Raja Kursi <tuk> ketiga tersenyum, <tuk> ke tersenyum samar dan perlahan menutup matanya. Darah hitam mengalir keluar dari sudut matanya. Dan saat dia menutupnya, mata iblis raksasa itu tiba-tiba terbuka. Langit tampak tiba-tiba menjadi gelap saat bola mata itu terbuka. Semua orang bisa melihat sinar cahaya paling jahat muncul dari dalam bola mata. Akhirnya, bentrok dengan tangan semesta raksasa. Mendesis, tabrakan antara keduanya tidak menyebabkan fluktuasi yang menakutkan. Tangan alam semesta raksasa bergetar keras saat retakan muncul. Dengan bang, itu benar-benar hancur berantakan oleh sinar cahaya. Saat tangan semesta hancur, cahaya ilahi tiba-tiba muncul di belakangnya dan istana ilahi yang sangat besar muncul entah dari mana. Istana ilahi berdiri dengan cara yang menjulang tinggi seperti rumah para dewa. Pemandangan yang megah dan megah. Bang. Sinar jahat cahaya yang telah menembus tembakan tangan semesta melintasi langit. Setelah itu, sekali lagi dengan kejam menghantam istana ilahi yang agung. Gemuruh, suara dengung nyaring terdengar di atas tanah. Seluruh istana ilahi bergetar keras pada saat ini. Sesosok berdiri tinggi di dalam istana ilahi. Busur petir di tangannya telah ditarik ke bulan Purnama. Sementara tiga warna muncul di panah nok di atasnya. Selain itu... Energi mental yang luas dan tak berujung dalam istana ilahi melonjak pada saat ini dan mengalir ke panah. Berdengung, panah ini bergetar ketika cahaya ilahi yang deras meledak darinya. Cahaya itu tampaknya menekan bahkan aura jahat yang mengerikan. Lengan lindung bergetar sementara darah segar mengalir deras dari tangannya. Dia dengan lembut menutup matanya saat dia perlahan melepaskan jarinya di tali busur. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.